untuk selalu memberikan kabar terbaru dan pastinya kabar bahagia dari Lesnar Baiklah bersahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Makin gak tentunya bisa mohon banget dengan postingannya Papa B Foto bertiga akhirnya diunggah di akun Instagram pribadi miliknya Dan tentunya semua warga Konoha menangis ketika melihat dan membaca caption panjang yang ditul ditulis oleh Papa Bilar Apalagi di bagian terakhir, Prosabet ya, kata-kata yang sangat membuat kita tentunya menangis. Bagian terakhir, kalimat caption yang diterus oleh Papa Bilar. Sebagai tambahan, di atas tanah haram saya menulis ini, saya ingin katakan bahwa setiap kesalahan yang pernah saya lakukan pasti saya akan mempertanggungjawabkannya. Namun terhadap tuduhan kepada saya yang sama sekali tidak pernah saya lakukan, saya selalu percaya Tuhan itu maha adil. Ini kalimat yang membuat kita menangis bersahabat ya. Mudah-mudahan idola kesayangan kita ke depan bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Kita juga di beberapa tanggapan komentar, banyak sekali respon yang diberikan, salah satunya dari Teh Fitri Karlina Mengatakan, Alhamdulillah, selama tahun baru 2023 Bang Rizky Bilar, Dedek Lesti Kejora, dan Abang Fatih. Semoga selalu diberkahi kebahagiaan dan kelancaran rezeki. Amin, Ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Doa baik, doa tulus selalu diberikan oleh Teh Fitri untuk Leslar Family, luar biasa. Dan kita lihat juga persahabatnya Papa Bilar meneruskan sebuah kalimat kembali ketik satu supaya anda bisa segera umroh amin. Masya masyaAllah mengingat ya mudah-mudahan kita semuanya bisa tentunya menunaikan ibadah umroh juga selalu mendoakan selalu mensufo saling tentunya mendoakan yang terbaik untuk kita semuanya. Kemudian juga dia ya, makin cute diunggah Papa B ini guys pribadinya satu jam yang lalu kembali mengunggah fotonya BBL yang sangat menggemaskan kata Papa Miller Slahi katanya itu masyaallah memakai kacamata makin kiut makin ganteng makin saleh masyaallah BBL selalu saja membuat kita salvo ya mudah-mudahan sehat terus untuk Abang Fatih doa terbaik juga untuk buat BBL semoga selalu menjadi anak yang saleh menjadi kebanggaan kedua orang tua amin dan untuk berikutnya makin menggemaskan ketika aksinya BBL saat mau foto malah terjatuh tetapi tidak menangis bersahabat ya ini kerennya Abang Fatih anak hebat anak yang sangat kuat luar biasa banget ya gini komedi kata Papa B ini Masya Allah terjatuh tidak menangis malah bangkit sendiri bersahabat ya ini keren banget nih Abang El Masya Allah anak pinter banget ya momen ini pun juga kembali oleh akun sental putih bilar kalimat caption pun dituliskan Masya Allah abang anak soleh gak nangis ya nak Kalau jatuh tapi mau berdiri sendiri Anak hebat Untung pandanya gak kegitan juga Jadi abang juga selai katanya Tuh, Masya Allah <tuh> Ini cute banget jagoan panda Jatuh aja para sahabatnya Gak nangis nih Luar biasa Mudah-mudahan sehat terus untuk Leslar Mudah-mudahan selalu bahagia Kita juga selalu kompak dan solid Untuk selalu mendoakan mensupport yang terbaik buat Lesslor Family dan kita lanjut juga bersobat. tanggapan dapat selanjutnya dari akun Suminar 428 mengatakan, abang bingung tadinya mau ke tangan bunda, tapi abang dikasih minum jadi weh jatuh katanya itu. Masya Allah. Dapatkan yang terbaik ya mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kejutan bahagia dari Leslar, tetos stay itu dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru dan bahagia dari Lesti dan Rizky Pilar tentunya.